Baiklah persahabat leslari manapun kalian berada untuk kabar terbaru di pagi hari ini Kita mendapatkan vitamin bahagia buat kita semua Tentunya persahabat ya kita lihat sebuah postingan terbaru dari Bang Putra Siregar Persahabat ya yang mana tentunya Bang Putra sedang foto bareng Rizky Bilar di dalam pesawat Persahabat ya ini tentunya mendapatkan kebahagiaan langsung kita dari Rizky Bilar OTW Kampung Halaman OTW ya ini OTW ya, Wow kejutan banget dibuat kita semua para fans Ada sebuah kalimat Kelsen juga yang dituliskan oleh Bang Putra Itu mengatakan minta doa restu ke Kampung Halaman Wah persahabat ya Abang Bilar meminta doa restu Tentunya ke Kampung Halamannya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin dan kita lihat juga persahabat ya unggahan berikutnya nih ada sebuah unggahan di IGs-nya Bang Putra Siregar di situ mengunggah sebuah bersama Rizky Bilar persahabat ya kita salvoh banget nih abang Bilar kayaknya minta izin dulu sama Dedek Lesti persahabat ya wah sebelum berangkat tentunya chatting Dedek dulu persahabat ya doakan tentunya calon suami mau ke kampung halaman persahabat ya mudah-mudahan tentunya. Abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan tentunya sampai selamat sampai tujuan Pak Yang mudah-mudahan kita selalu menunggu vitamin selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia langsung dari Rizky Bilar dan Lesti Gejoran Mungkin ini informasi di pagi hari ini Pak Sahabat Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh